Hello guys, welcome to my channel Rimbabo. Oke okay guys, jadi hari ini uh, tadi udah lihat ya gimana anak-anak membantu kita mengambil barang-barang uh, liar seperti buah liar dan uh, tanaman liar begitu juga ada yang di pantai juga. Jadi gimana caranya guys? Jadi nih uh, di sini bakal aku uh, memberitahukan. By the way, di sini ada tiga macam kartu penyewa Dan sedangkan saya masih belum ada yang namanya penyewa master high ini ya Jadi aku akan membelinya dan saya akan menjelaskan gimana caranya Oke okay. Oke okay, ya, aku udah membelinya Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya guys ya Subscribe dulu ya guys ya Oke, okay, jika anda belum subscribe Oke, okay, jadi ini ada tiga macam kartu penyewanya jadi di sini bakal ada perbedaan di antara tiga kartu penyewa ini yang pertama kita bakal men, kita bakal mulai dari kartu penyewa starter high card. ini bisa disewakan cuman untuk satu hari guys oke okay, next kita ada lagi yang lebih lama yaitu advance high cut itu selama lima hari dan ada lagi yang lebih lebih lama lagi itu master high Cut itu selama 10 hari. Oke okay, guys, jadi di sini adalah perbedaan antaranya. Jadi gimana lihat uh, tinggal berapa hari? Jadi ini tinggal 4 hari. Jadi lihat ada tanda orang itu guys. Jadi starter haikat itu bisa beli di mall sebar, seharga 10 diamond. Dan advance Cut bisa dibeli dengan seharga 30 diamond. Dan master high ini agak mahal dikit, se seharga 50 diamond. Oke, okay. jadi uh, mungkin apa? Cuma bisa beli di mall, pakai diamond nggak bisa gratis. Bisa, guys! Kalian klik aja di sini, guys. Kalian klik di bagian sini, ini bisa dilakukan setiap hari, ya, guys. Ya. Setiap hari, setiap hari di real life. Jadi, ini material kalian klik, dan di sini bakal muncul seperti yang ini, guys. Ini guys, jadi di sini kalian tinggal menonton aja iklannya dan bakal mendapatkan master eh advance higher cutnya selama lima hari ini ya, oke? Okay. Nah guys, ini jadi bisa dilakukan setiap hari. Terus ada lagi cara yang kedua itu agak bakal lama dikit, oke? Okay. Jadi setiap kali kalian sign in dia bakal dihitung. Jadi selama sign in itu dia akan mendapat uh, sesuatu guys. Jadi kalian sign in. Nah, guys, jadi selama 14 hari kita bakal dikasih lagi advance haircut. Oke? Okay? Seterusnya ada satu ca satu cara lagi yaitu uh, menurut keberuntungan Anda. Jadi jika Anda beruntung, jika Anda beruntung, Anda bisa mendapatkannya di Lucky Spin itu starter haircut-nya. Oke okay guys, jadi ini adalah kartu penyewanya. Jadi gimana cara menggunakannya dan apa gunanya? Oke, okay, jadi gunanya gini guys. Gunanya untuk membantu kita mengambil setiap barang liar yang ada di baik, di seluruh kota Harvest Town ini. Jadi, baik di beach, baik di okelpik, calf, itu ya. Eh, calf lah. Okel, bagian okelpik. Beach um, dekat asmain sana ada kan buah-buahnya, jadi bakal bantu kita mengambilnya. Jadi kita nggak perlu begitu sibuk untuk uh, harus mencari lagi. Oke, okay. jadi ini caranya untuk mempermudahkan kita melakukan uh, setiap pekerjaan di Harvest Jadi di sini kita harus menyewakan kepada anak-anak seperti Jerry, Ellen, Peach Gray. Glenn Crush dan satu lagi adalah Justin jadi cuma empat anak ini aja yang bisa kita sewakan guys ya Oke jadi caranya gampang banget pas dia ketemu kita uh, pas ketemu dia kita ambilin mas uh, a yang anda mau baik berapa hari yang anda mau Anda tinggal kasihkan ke dia jadi ini by the way aku udah kasih jadi nggak bisa lagi cuma ini sebagai contohnya gimana caranya Oke, okay? nah udah nggak bisa. Jadi setiap, semisalnya udah lima hari kalian udah kasih advance haircut selama lima hari, dan lima hari kemudian dia bakal datang lagi tanya apakah anda mau men menyambung? A, ah, jika mau anda tinggal pilih aja kartu yang anda mau. Jadi sangat gampang sekali untuk melakukannya. Jadi uh, semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman yang baru bermain Dan jangan lupa like dan subscribe-nya guys ya Dan share ke teman-teman yang baru bermain juga Dan thank you so much for watching and see you on next video Bye